Di dalam mimpi Dan kita pun bertemu Berkenalan dahulu Berdua-dua pun saling tertarik Bahagianya hari ini Yeah Bunga-bunga di hati, rasa cinta kita pun terjalin.